Sekarang inilah gambarannya. Dan kita nak keluarkan Yahudi. Inilah. Ismail bangsa Arab. Quraish. Okay. Ini anda tahu nih, lahir siapa? Inilah keturunan Bani Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merubah, ayah malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, ya, ada suasana baru di sini, guys. Ya, habis menata ulang, ya, guys, supaya teman-teman gak bosan gitu. Di sini ada tanaman kalatea. Ya. Di sini juga ada lukisan, dan itu saja sih. <laughs> dan warnanya agak keunguan gitu, guys. Ya, ada dua nanti kita akan coba, ya kan, teman-teman? Mungkin ada beberapa warna-warna lagi yang mungkin kita perlu coba, seperti itu ya, supaya teman-teman nggak bosen, ya. Mungkin oke. Nah, di sini kita akan merekam sebuah video, sudah lama ya. Kita tidak mendengarkan ceramah daripada Ustadz Auni Muhammad, ya kan? Dan beliau itu, masya Allah, kalau menjelaskan sangat terperinci sekali dengan apa yang disampaikan menyampaikan maksudnya ketika dia menyampaikan, ketika beliau menyampaikan sejarah, maka terperinci sejarah itu diuraikan. Ketika membahas tentang hukum-hukum, maka terperinci juga. Ustadz Ali Muhammad ini menjelaskan seperti itulah. Ustadz Ali Muhammad yang membuat kita itu pengetahuan kita, ya, tentang ilmu agama, tentang ilmu sejarah. Sangat-sangat baik seperti itu ya Membuat kita tuh faham Oh seperti ini sejarahnya Oh seperti ini setelahnya ilmunya Seperti itu Bahkan kadang kita itu tidak ngerti gitu guys ya Awalnya yang tidak mengerti Ketika mendengarkan Cerama daripada Ustaz Awani Muhammad Jadi mengerti macam Elizabeth lah Macam istilahnya kisah-kisah daripada zaman dahulu lah Mengungkap daripada Starbuck itu macam mana ya kan? Ratu-ratu, raja-raja daripada keturunan Fir'aun itu sekarang macam mana ya kan? Nah itulah memang betul Apa yang disampaikan oleh Ustaz Awani Muhammad tu memang Sesuai dengan apa yang beliau pelajari seperti itu Jadi menjadi ilmu baru bagi kita Pengetahuan baru bagi kita Nah saya sudah penasaran guys Di sini Ustadz Ani Muhammad membahas asal-usul keturunan Bani Jawi guys ya Dari manakah Bani Jawi? Terus bagaimana istilahnya awal muasal ya kan? Awal muasal daripada Bani Jawi ini Jom kita tengok videonya guys Ini durasinya sebentar saja Tapi kita akan membaca juga komen-komen nanti ya kan? Jom kita tengok videonya Let's go! Dari ofisial okay. Nabi Ibrahim menerusi perkawinan pertama dengan Sarah. Oke. Okay. Sarah sebenarnya adalah putri masyarakat Haron. Dia adalah anak kepada Maharaja Kazan. Ibrahim dengan Sarah lahirnya seorang nabi yang bernama Is Ismail. Isha, oh Ishaq sorry. Sorry sorry. Itu Siti Hajar ya. Ibrahim dengan Maharaja Mesir. Ha? Hajar baru Nabi Ismail. Malia Farikah tadi. Kurang fokus lagi. Lahir anak Nabi Ismail. Ismail. Ishak dengan Ismail siapa lebih dahulu? Siapa lebih tua? Ishak atau Ismail? Ismail lebih tua 17 tahun daripada Ishak. Ismail lebih tua 17 tahun daripada Ishaq. Sebab Sarah dahulu mandul. Betul. Bila mandul Maliyah Saripta bagi Hajar Sarah sarankan Ibrahim kahwin dengan Hajar. Sebab dia tak mampu bagi anak Kemudian bila Hajar mengandung dia pula cemburu. Kenapa letak Hajar dengan Nabi Nabi Ismail ke Mekah jadi peristiwa Zamzam -zam tu Sair tu. Sofa Marwah baru lepas tu Sarah mengandung dapat Ishaq. Walaupun kahwin dulu Ismail dahulu lahir ini Quran ah. Tetapi saya nak bagi tambah nilai di sini. Dalam kitab Taurat Nabi Ibrahim ada lagi seorang isteri yang bernama Keturah. Nah, ini Keturah. Ataupun disebut Kontura, Kontura. Anda lihat tadi waktu dia hijrah keluar daripada Babylon ada satu kerajaan di bawah Syria selatan. Akadia, Maharaja Sargon tadi, Maharaja Sargon pernah memberikan putrinya kepada Ibrahim. Keturah ini adalah putri Maharaja Sargon di Kerajaan Akadia. Mereka dikatakan dalam Taurat dikurniakan enam orang anak: Zimran, Joksan, Medan, bukan Medan Indonesia. Median Isbah Dan Su'ah Ini yang disayangkan adalah tulisannya nggak begitu jelas, tapi suara usaha Awani Muhammadnya jelas ya, jadi Kita bisa sedikit faham seperti itu Dengan nama-nama yang ada Di papan itu guys Katakan sebagai anak-anak Ibrahim dengan keturah. Ketura. Dalam Injil, Injil Ada satu lagi riwayat menceritakan Ibrahim mempunyai seorang lagi istri yang bernama Hajun. Bila sebut Hajun, kalau kita belajar dengan guru-guru di pondok dahulu, dia selalu menyebut Hajun sebagai nama Siti Khursia. Jadi Allahu akbar. Baru pertama kali saya tahu nih guys ya pembahasan daripada Ustaz Oni Muhammad mungkin terlewat dulu ketika requestan teman-teman sekalian. Nah di sini. Jadi ada satu, dua, tiga, empat istri Nabi Ibrahim itu. Allah Akbar. Ini dalam Injil. Tadi dalam Taurat ya. Mereka dikurniakan lima orang anak. Yaitu Kisan. Dua sauros Tiga Amin. Empat Luton. Dan lima Nafis. Lima Nafis Baik, sekarang Yang ini kita kena percaya Sekarang yang ini dan yang ini Saya nak sebut dahulu Apa pandangan ulama' tentang Taurat dan Injil terbahagi kepada 3 okay. Pandangan ulama' tentang Taurat dan Injil Apa-apa isi kandungan Taurat dan Injil Menyamai Al-Quran Maka kita mesti menerima kebenarannya Itu first Mana-mana isi dan kandungan Taurat dan Injil Yang menyalahi Al-Quran Kita mesti menolak dan mendustakannya Betul. Tetapi yang ketiga Kita mesti menerima isi-isi dan Taurat Yang masih ada persamaan dari sudut Nama individu, nama tempat dan nama bangsa Kerana nama individu, nama tempat dan nama bangsa Hanya sebagai Penditilan cerita Hanya sebagai Periwayatan cerita Bukannya sebagai Hujah Nak jadi hujah tak kemas Nak jadi hujah tak kuat Dia hanya sebagai penditilan cerita Sebab dalam Al-Quran Dia cerita Nabi Nuh Bukan ada cerita pun Nabi Nuh lahir di mana tempat Di mana anak berapa Itu sebagai penditilan Nak percaya pun percaya Tak percaya pun tak apa Baik sekarang inilah gambarannya Dan kita nak keluarkan Yahudi Inilah Ismail bangsa Arab Kuris Ini okay. anda tahu ni, lahir siapa Inilah keturunan Bani Jawi oh, Daripada okay. Ketora Baik Oke okay, sudah selesai videonya ternyata sangat singkat sekali kita harus menemukan video fullnya ini agar supaya tidak salah paham juga ya guys ya Hanya sampai kepada konturo saja ya karena kita akan membahas tentang konturunan Bani Jawi itu sendiri guys ya dan sini coba lihat komentar-komentarnya Masya Allah, Allah Semoga ilmu yang disebar membawa manfaat bagi kita semua Amin Sedangkan dari istilahnya istri keempatnya Kita nggak tahu guys Masuk keturunan siapa ya Sungguh kami telah menciptakan manusia Kami mengetahui bisikan apa saja di dalam hati Setiap manusia kami lebih dekat kepada diri setiap manusia Dari urat nadinya sendiri Oke ini Al-Quran kayaknya ya Oke di sini Alhamdulillah ada sedikit ilmu yang saya dapat malam ini. nih jawi ataupun Jawa, Jawi adalah nama sebuah kepercayaan monoteisme. Tan Keno Kinoyo Oppo, Tuhan tidak bisa dilihat, disentuh, dibayangkan dengan panca indera. Jawi, jiwi, Jawa disinyalir dari bahasa Hebrew. "Jahweh, Asma Tuhan". Oh, macam tuh ke baru paham juga nih. Betul kan nih? Melayu menurut bahasa kuno lari berpindah. Malayu Mala itu gunung perbukitan dataran tinggi Yu nama daerah Melayu orang yang hidup di dataran tinggi pegunungan Melayu kelompok orang yang lari ataupun pindah dari gunung Yu Berpindah ke wilayah kepulauan di dataran tinggi di Nusantara Mulai dari gunung di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bukit Tinggi, Kerinci, Gunung, Lau, dan seterusnya Oke okay, ini banyak sekali ilmu-ilmu juga yang disampaikan oleh netizen-netizen ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Al-Quran pula mudah untuk ditafsirkan bila mereka dapat membahagiakan tiga bagiannya di satu suaranya Apa ingin memahaminya Keaedahnya susunannya Dan mereka yang berbuat selainnya Rasa di pengetahuan kami Mereka tidak dapat memahaminya Karena kami melihat serta mendengar Oke okay. Jawa bukan suku, ya. Ah, tapi merujuk pada manusia yang mengetahui kebenaran, Sesiapapun itu, dimanapun itu, apabila di jalan kebenaran dan mengetahui kebenaran, maka boleh disebut Jawa. Ah, macam itu, eh, bani artinya suku Jawi, berarti Jawa. Jawa memang dikenal sejak dulu, dan menurut Kitab Kuno ditulis Jaya Baya Suku. Jawa berasal dari Maulana, anak pernikahan dari Siti Konturo, dengan Nabi Ibrahim. Hebatnya, keturunan Jawa itu. Guys, ya, yeah. oke. Okay, sebab itulah Jawa itu suku dalam bangsa Melayu karena orang Melayu juga berasal dari campa seperti orang Jawa. Bahkan orang Melayulah yang melahirkan orang Jawa. Semua nusantara ini berasal dari anak keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Sulaiman dan Daud dan Iskandar, Zulkarnain. Juga ada berdarah Rasulullah SAW dan semua berasal dari campa. Dan kita lihat Semenanjung paling dekat dengan Campa. Kemudian apabila orang-orang Melayu mula meneroka dan berlayar mereka berpindah-pindah Kemudian wujudlah bermacam-macam suku seperti Jawa, Sunda, Banjar, Dayak dan lain-lainnya Oke dan semua suku itu berasal dari Melayu yaitu Bani Jawi Ya memang asal-muasalnya seperti itu ya Dari penjelasan Usaha Oni Muhammad juga Bahwasannya disebutkan Bani Jawi itu Asalnya daripada Kontura Kontura itu adalah istri Nabi Ibrahim di AS, dimana asal-muasal Daripada Jawi itu sendiri berasal Daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam Dengan istrinya yaitu Kontura Seperti itu teman-teman Masya Allah banyak ilmu yang kita dapat Daripada Usaha Ani Muhammad ini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Apabila ada yang salah kita jangan ambil, tapi apabila ada kebenaran di situ maka kita ambil seperti itu guys ya. Cara agar supaya kita itu selamat ya kan di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila yang salah kita tidak ambil, kalau yang benar kita ambil seperti itu guys ya. Orang Indonesia yang komen dalam ini entah apa-apa, entah dia orang tak faham pun apa-apa tak suka nak komen kelakar sungguh. Kadang begitu ya guys ya. Aduh ya Allah, ya kenapa pohon surga ada di Sumatera yaitu pohon barus? Oh, ada kah tuh pohon barus juga ada di Semenanjung Malaysia dan juga India. Iya sih, kadang netizen-netizen tuh gak jelas, guys. Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini sampai sekarang, guys. Ya, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan karena kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.